Kolor ijo adalah makanan tradisional khas dari daerah Jawa Timur, Indonesia. Makanan ini terbuat dari ketan yang diaduk dengan air daun pandan hijau dan diberi topping kelapa parut dan gula merah. Sejarah kolor ijo bisa ditelusuri kembali ke zaman kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa itu, para pedagang Belanda membawa beras ketan dan air daun pandan ke Indonesia untuk dibuat menjadi makanan tradisional mereka. Namun, dengan pengaruh budaya Indonesia, bahan-bahan tersebut kemudian digunakan untuk membuat makanan khas Jawa Timur yang disebut kolor ijo. Awalnya, kolor ijo hanya dijual oleh pedagang kaki lima di pasar tradisional di Jawa Timur. Namun, popularitas kolor ijo mulai meningkat dan menjadi lebih terkenal setelah diadopsi oleh para pedagang es krim dan makanan jalanan pada tahun 1990-an. Hingga saat ini, kolor ijo masih menjadi salah satu makanan khas yang sangat populer di Jawa Timur dan juga di seluruh Indonesia. Beberapa inovasi dilakukan dalam pembuatan kolor ijo, seperti menambahkan topping susu kental manis, kacang hijau, atau buah-buahan. Kolor ijo menjadi simbol keanekaragaman kuliner Indonesia di mana pengaruh budaya dan sejarah tercampur dengan kreativitas untuk menghasilkan sebuah makanan yang lezat dan unik.